Halo, guys! Uh, jumpa lagi di channel Setirena. Uh, kali ini, kita akan membuat tutorial tentang memasang senar gitar elektrik uh, di bengkel ataupun di tempat meja kerja. Udah, kita buka semua senarnya, tinggal kita pasang. Tapi, bagaimana? Caranya ikuti guys uh, channel kita. Oke. Okay? Oke okay guys ya, uh, ini kita pakai kamera depan nih, tadi kalau pakai kamera belakang tuh, agak sulit buat tutorialnya. Oke, okay, uh, jadi caranya, uh, Modelnya dari sini nanti dia kita masukkan saat... Senar uh, enam, lima empat, dan seterusnya Disini dia Seperti apa, tahu gitu deh Agar lebih mudah ya. Kemudian kita Masukkan ke apa dryernya bisa nanti kita ukur uh, biar rapin kita potong aja seperti ini buat nanti kita kita uh, jadi pemasangannya harus perlahan-perlahan aja oke okay guys uh, setelah kita pasang semua senarnya uh, nanti dia akan uh, apa namanya ujung-ujung uh, dari senarnya panjang-panjang gini jadi biar rapi nanti kita potong pakai uh, tang potong biar rapi ya potong. Jadi kita potong satu-satu nanti. Senarnya biar nanti lebih rapi. Oke okay guys, proses selanjutnya kita setting dulu ya. Eh kita kita senarnya. Uh, Di sini kita pakai uh, tuner Joyo. Di standa pun juga ready guys ya.